kecil dulu yang paling depan dulu eh dikasih pertanyaan dulu Bapak Presiden Indonesia Oke Oke okay. okay. ambil satu Oke okay, Ais rasa semaka selanjutnya Oke okay, siapa namanya Siapa namanya pasang Pak okay, eh sasa pertanyaannya bendera negara Indonesia Buna putih Muna putih, betul Ambil satu Oh, yang jagung ya Oke, siapa namanya? Umaira Umaira Umarira. Pertanyaannya Bapak Presiden Indonesia Jokowi Jokowi Oke, Oke ambil yang mana? Oke, es krim es. Yang Markisa Pertanyaannya Pancasila-sila ketiga Persatuan Indonesia Betul Yang mana? Oke okay. Pertanyaannya Kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Halo. 17 Agustus 1945 Betul Ambil satu Oke okay. Pertanyaannya <laughs> Bapak Presiden Indonesia pertama? Insinyur Soekarno. Okay. Betul Ambil satu Ada es krim rasa apa? Kata Oke. Okay. Sasa, ras wow. Sasa rasa jagung. Rasa jagung. Kakak rasa apa? pelangi. Rasa pelangi. Eh, Mama Sradet rasa apa? Melon. rasa melon. Tari rasa apa, Tari? Nanas. Rasa nanas. Humaira rasa apa? Nanas. <laughs> enak enggak? Kasih lihat, eh. enak enggak? Eh. Enak banget, enak, enak, banget. <tis> enak, enak banget, enak banget, enak, enak, enak, enak banget, enak banget. kasih lihat es krimnya. mantul, enak enggak? Enak mantul. <tis> Oke, okay. jangan bilangnya gimana ke teman-teman. Jangan lupa Di subscribe, like, hey, komen. Aduh,